hamper <laughs> Power. Halo sobat setia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian pasti tahu gak sob Kalau Among Us update skin baru tahun ini Yang mempercanggih updatean pada game ini Kalian pasti tempe Kalau karakter di Among Us Ada sedikit perubahan Selain itu Ada topi baru nih Di Among Us Nah ada orang yang nemui bak enek di Among Us. Dia iseng kontak Ganti Skin sebelum gamenya mulai. Jadi, saat Ganti Skin menemuinya, kayak gini, cuy.